Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Priokdul. Kali ini saya gak main musik, saya mancing Pakai umpan sederhana, ot-ot Kalau orang di sana katakan itu weci. Cara pasangnya pakai uh, rakitan gombiok Nanti kalau ada kesempatan lagi tak bikinkan bagaimana cara bikin rakitan uh, itu pancing gombio, gampang sederhana, tinggal di wool gitu, sampai ut-utnya kebungkus tali senar dan pancing semua. Nah. Lagi dah siap diuncal, oke okay, kita uncal. Oh ya, kali ini kita mancingnya di belakang rumah ini, gak jauh-jauh. Sebelah selatan Jembatan Semampir, Kota Kediri. Tan terpanjang di Kediri eh di Jawa Timur nih. Deh, susah memang, baru diuncang, eh, sampah plastik. Emang kali memangnya kayak tempat sampah di sini, susah. Ya, sabar. Mancing harus sabar. Oke, tarik lagi. Tarik, tarik. Nah, ini dia, Mas. Mangan. Mangan, Mbak. Kelingkingnya nggak bunyi-bunyi, rusak kali ya. Ini dia. Biarah, juara. Wow, sudah. Cuy. Bok. Jadi kubok dah. Cuy. Hehe. oleh bonus masih. Li, Ali. Ya Matahari yang beranjaku waktunya pulang sudah panggilan magrib you thank you terima kasih ya trip bulan bintang tak bisa bicara ayo pulang ayo pulang pulang ayo terima kasih jangan lupa subscribe channel rio gudul